Apa pentingnya ilmu Sampai al-imam as-shafi'i al pernah mengatakan Man arada dunya bil ilmi Kalau ingin sukses dunia Mesti pintar Mesti punya ilmu Belajar ya Karena itu pembuka dalam al-Quran Wahyu pembuka menggunakan kata iqra Baca Baca itu gerbang pertama pengetahuan Orang banyak baca, banyak pengetahuan Potensi tinggi Mendapatkan peningkatan-peningkatan status kedudukan di dunianya Makanya coba lihat ya, ukuran materi dunia pun itu ilmu melekat. S1, S2, S3, salary beda kan? Ya, kehormatannya beda kan? Nah, jadi kalau ingin meningkat dunia, kata al imam al tingkatkan pengetahuan. Dan belajarnya sampai paham. Jangan cuma datang, duduk paling belakang, gak nanya, ya. Terus ujian, minjem catatan teman sehari sebelumnya. Orang yang belajar dari ilmu itu disebut dengan muta'allim namanya. Belas ya? Siapa namanya? Muta'allim. Jadi ketika kita belajar dari ilmu itu disebutnya muta'allim. Kurikulumnya sudah ada. Sumber pertamanya Quran. Wahyu tingkat tertinggi. Orang bikin buku cari-cari begini nulis belum tentu benar. Ini langsung dari Allah nih kurikulum hidup. Detilnya nanti di mana? Di penjelasan Nabi. Di hadis. Hadis ini disampaikan lewat lisan, dipraktekkan lewat perilaku, dicontohkan lewat sikap, lewat sifat. Nanti diabadikan dalam perilaku ketika jadi perilaku disebut dengan sunnah. Disusun jadi kurikulum oleh para ulama hadis kita. Jadilah kitab, kitab itu kurikulum hidup. bicara ngaji itu begini, cara ngaji itu lihat peta kurikulumnya secara tematik tuh. Disusun. Takwa itu wasilah dari semua persoalan. Jadi kalau sedang punya masalah atau tak ada persoalan pun tingkatkan takwa nanti apa yang akan kita alami dari ujian kehidupan diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan tak ada masalah yang besar dikecilkan sehingga hatinya lapang menerima apapun ya itu wasilah takwa nanti untuk tawasul takwa itu tawasul paling tinggi yang disebutkan di Quran surah kelima al Maidah ayat 35 ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha amanut wasilah Orang-orang hey beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah wasilah untuk menyelesaikan persoalan atau mencapai harapanmu dengan takwa itu. Nah, nanti, babnya banyak. Ya. Nah, di antara bab yang terkait dengan ulama ini, sifat khasyahnya didapatkan dari takwa. Takwanya bentuknya ibadah, tujuh golongan yang akan diberikan naungan saat hisab sehingga tidak lelah menjalani hisab banyak orang sudah lelah sudah capek sudah pengen dihisap yang penting hisablah nggak peduli mau kemana gitu karena lelahnya luar biasa minta syafaat sana sini jadi hadis syafaat yang pernah saya sampaikan pertemuan lalu itu tapi ada golongan tujuh nyantai aja nyantai ya diantara mereka rajulani taham bafillah ijtamaa alaihi waftaraka alaihi ada dua orang yang saling menyayangi karena Allah dua aja udah dapet itu apalagi banyak. Itu caranya. Ya, cara memahami demikian. Dia bertemu pun karena Allah, berpisah pun karena Allah. Lillah. Nah, itu saat hisab. Nanti saat dihisab itu, itu langsung Allah panggil itu. Allah tahu menunjukkan kepada kita kasihnya maksudnya. Itu supaya enggak Allah, supaya enggak capek dipanggil dengan Allahu Akbar. Kalau Anda dalam pertemuan disebut namanya oleh presiden, rasanya bagaimana? Bangga. Disebut oleh pemimpin dunia yang paling Anda kagumi. Ini disebut namanya langsung oleh Allah. Hari ini nggak ada perlindungan. nggak ada naungan. Kecuali orang-orang yang aku siapkan pernaungan untuknya.